misalnya gak ini ya contohnya, indah ke itu setan nih karena itu ifa, ikut tiba allah ke setan itu ku, dibanding tiba deng ku, menang setan terus walaupun <laughs> apa papa nih mu, la iyo kui tiku setan, sering kasih, sering menang kui tam menang setan, setan ya. menang setan kan, berarti ke itu setan lah, kau udah upak kowi, kowi, ah gitu, lah tapi allah yang setan kan tetep. E, Mengenang aku nak punya audifila, udah tau tak ciwai, maksudnya udah tau tak jiwai kok, maksud aku maksud setan kok tenanan, maksudnya audifila serah tak jiwai loh ini kok loh, sama telok tanggi fikam, setan mindi tuh hadid, setan itu tisu, Allah sanging kepingin, tapi bukan fikam nak ngelamun dosa sudut lagi, Allah sanging kepinginnya bani Adam terhormat, sanging kepinginnya terhormat itu tike sing sehingga salah-salahan rupanya, setan saya tidak salah, itu godo setan. Kesannya kue ku cape, aku yang sekarang hitam, atau Iya, hitam nih. Jadi kue ku cape, ilmu balai cape, rofata itu, yo Lah, kok, eling, kok nomor, saya setan. Saya nanti Mindi lho di Darwo. Saya tahu kacau, dingo kalah-kalah. Aku kata Oh no no, tahu akal korupsi Mansur. tahu, tahu semua? Yo yo ya, lama saya mengikirkan untuk ini mau lagi kurang mengapa, ya, mau iseng ya, ya, ya pokoknya masih agak cocok ya, pasti cocok ya kalau kata babon uang orang, lalu, oh, setan nah, itu, heboh ngape, setan ya, wari beda, masih cocok ya, mas, cocok ya, mas setan, itu sangat kata terus ini, ngendikan, umpamara aku istiadah, villa aku bakal istiadah Mahuas setan hatta ustaa ada iya aku yang regani allah itu ga misalnya ke tenanan itu banget sehingga musa setanu kok pe setan ya kue sangking biasa pitik lo, pitik lo, Nah lo, pitik lalu, setelah bedak pitik, masuk gedung sing kuat, kokoh kan orang ora level itu, apa? mau pitik itu gak, gak nanti bisa so ngejar ini apa? Pidung. tapi butuh aku boleh, bukan sing paling aman yaitu gedung, orang kok darah nih, pitik itu perlu dilindungi ya, kalau ada kapan-kapan, kalau ada kapan-kapan, itu menerang apa-apa? ya, kira-kira setan na'udhubillahi setan yang lemah daripada isti apa, boleh al-mu'ad ilah yang tohah, kan di bedak pitik, misalnya randele, atau tidak mau di gubuk, kan saya iskan ya, yang mesti aman di Allah, Al-Hisnu al-Hassin tapi orang-orang hubungan kekuatannya pitik, apa? betul betul, betul, Memang ada kok, angin tuh mendem kayak kayaknya songono wali tenan, stroke berarti wali tenan, wali sen nyenang nong tenan, pemikir wah, wah, wah, wah, wah, bener, wah, wah, wah, wah, wah, wah, setan maksudnya wah, wah, wah, wah, wah, orang berpikir setan wah, sampai wah, wah, wah, wah, orang wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, Iku ora kok darah di pite, iku coyok banteng yang kuat iku ora. Nada bantengnya di gubuk nanti serut tuh, kusak gubukin. Sedang ya, ngelamun orang nungguin, ngelang ngelang. Suteki iku ya awalnya wes suteki iku dua pangkat babo Nanti tak bisa elias ini gagap kalo. <laughs> ya pasti ini, utek ini kan normal cara antar ulama itu kalau mau ikham ya orang anti mengkerut, biasanya kan antar ulama kan teori ku normal orang kena rai-rai kedunyan ini kan wakit ada teori ini wakit, wakit. jomblang kan, kan kan gak siap uteknya kan sistem tubuhnya itu gak siap nah, tapi nak cerita ini udah dari suara wow. <laughs>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 khawatir ku ngkau onok setan bisiki nandek ni ku level top, top sampai ngelibat no Allah insya'udhu billah besesrawah insya'udhu billah waqaf terus minah setan ayiku yungu no kabbe ning ayat wa makaru wa makarawah wawaw khairul magini tapo yukhadi unam waha wawaw khadi uhum terus am abromu amran iku kabbe nisbinu nisbat umume wong bakasani butoh pembanding tapi tetap beranu bandingan nih kekuatannya, Allah, Mbak, kekuatannya, makhluk. Ika mani, jorose wis, buta omong air, rasa buat jeruk, jerok jerok. Engak, ya, cheese, bang, kulon, rumah turun, ruun turun, Mbak, pengiran, sakit, nerang, nong, teman Karena itu, menurut saya itu penting sekali, oh, cok sampe, oh, wong, nganggep gap, Allah, oh, dipending, nong, setan. Ma, wong, yo, kabe Mufasir, kabe Wongalim, kabe Na, Allah, boh, cok sampe, loh, KPU, fasir, KPU, ngalim, KPU, wali, ku, wedi. tea, nah, Allah, ku, dipending, nong, Mah. Kalau awas diantara Allah kritik orang kafir, abah balhum kaumui yaadilun Allah kan duko. Aman kholaqos sama waajul ardungen wa anzalakum nur aillahum Allah. Diantara kritika orang kafir bahlum kaumui yakdilun. Mengaku pangeran lo dibanding-banding no pangeran. Jagoan kita itu jadi kaumui sing yakdilun. Lainnya darahnya adil-adil lu abah-abah segai seimbang. Dan nah, masa Allah abah seimbang no setan. Jadi musuh setan itu top. Maulane kudu, obor, narau obor, lalu saya tarik ke obol, lalu ke obol itu, kalau itu pedagu aman, kan? put <tipun> ketukah, tapi asli ada yeah. yang simbol boleh nyaman, nah orang ada hubungan kekuatan epitel, ih, isom rupono, ketuk, biasa, hai, hai, lagi, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, masa android sih tapi lo coba musa ke mas yes allah biasa ya ada pembanding lagi iki lemah musa setan kok bingung terus saya lihat yo peras setan yo lemah wedi kan terus butuh tempat yang kuat ya itu Allah tapi Allah rasa banding itu no? ya, oke ya itu dibedak piti saya paling aman bu gedung, sing asinan, sing pakanan, Yowis, terus membuka gedung yang asinan yang pakanan yang agak nyaman ya terus piti raro tapi juara ini piti itu isane terhalang, nak ambil betul jadi wong kafir ya ah kamu amran pak inna mubrimun ya muhkimu na keidana iya eh, lagi tapi tetap raro bandingannya ibrahimnya orang kafir Abi ibrom ya obota, lawang ora level, naboh, ora level. Lagi cingin mintanas dilatil Maulana naco Imam Sawiru, apa mas, mintanas dilatil Maulana Jadi Allah membahasakan dirinya seakan-akan koyo umumnya bahasa makhluk, makhluk. Umumnya orang bahasa makhluk kan utang-utangan tangan Terus orang istilahnya bangdaladi yukridu wah, umumnya makhluk kan nono tulung-tulungan. Terus orang istilahnya date intan suru tapi tetap kita di keyakinan Allah itu Raffutuh bertolongan Allah itu bernama Allah jadi Allah sinulungi bermanfaat itu subhanallah ibarah bihamdihi adzatah khutbihi waridah nassihih wa zinat arsiyah mendatakan imati subhanallah ibarah bihamdihi adzatah <tul> khutbihi <tul> <tul> waridah nassihih wa zinat arsiyah